Oke okay, baik uh, untuk kanvasnya kita kembalikan dulu warnanya ya. pg dialognya anda klik, anda ganti warnanya balikan kembali jadi putih. Oke. Okay. Nah pertama-tama yang paling simpel adalah restore. Anda klik toggle restore, button restore di sini. Kemudian tambahkan komponen baru, add komponen, carilah IAP, in-app purchase button, ya kalau Anda nanti gamenya Anda enggak pakai button, Pak, oh saya pakai sprite, saya pakai image biasa, Anda bisa pakai yang listener, ya. Nah, untuk untuk itu Anda tambahkan IAP button, karena bentuknya button, nah, Anda lihat di sini, kalau ini tombol untuk membeli produk, maka kita kita bisa pilih produknya di sini, Sembilan, kebetulan saya sudah punya satu, oke, okay. dan ke uh, karena ini bukan tombol untuk membeli produk, maka kita bisa ganti button tabnya menjadi Restore Produk, ya button Restore. Kayak Restore Purchase itu uh, manfaatnya adalah untuk merestore -me kembali pembelian yang sudah pernah Anda lakukan sebelum-sebelumnya. Misalkan contoh, Anda pernah main game ini, kemudian Anda uninstall, lalu di beberapa bulan kemudian Anda mendownload kembali. Dan anda lihat logo kok item saya nggak ada semua gitu ya? Padahal saya sudah pernah beli. Nah, anda bisa tekan tombol Restore Purchase untuk menggali, menemukan kembali item-item uh, yang pernah anda beli sebelumnya. Oke? Okay. Oke, okay, kalau sudah itu Restore Purchase, teman-teman. Sekarang kita pindah ke Button Price. Anda klik uh, Button Purchase atau Button Price di sini. Kita tambahkan add component IAP Button. Dan kali ini kita mau pilih uh, button ini agar membeli suatu produk. Di sini produk yang kita jual adalah produk fitur untuk remove ads, remove iklan. Karena belum punya produk sama sekali, anda tekan iap catalog di sini. Oke, okay. uh, saya coba hapus, nih ya delete. Nah, untuk menambahkan produk baru, pertama-tama anda harus tahu dulu uh, ID projectnya, ya. Paling sederhana, paling simple. Untuk mengetahui id project itu Anda bisa lakukan di file, build settings, player settings, oke. Okay. Disini ada ubah ya dev dan nama game product name-nya ball launcher. Silahkan diedit sendiri. Dan kalau Anda scroll ke bawah, disitu ada package name. Um, bisa di override juga sebenarnya ya. Misalkan, saya coba ganti huruf kecil dulu ya teman-teman ya. Ball Oke, okay, ini saya copy ctrl c gitu ya uh, saya tutup kemudian sudah nah di ap katalog lagi anda balik anda paste uh, produk id-nya com upaya devpol launcher dot nama produknya ya nama id produknya misalkan remove ads seperti itu oke okay, nama id produknya remove ads Uh, jadi harus unik ya untuk produk Anda yang satu dengan produk lain tidak boleh sama. Untuk jenisnya ada tiga jenis consumable, non consumable dan subscriptions. Consumable adalah untuk produk-produk yang Anda beli dan bisa dihabiskan ya dengan membeli item game di dalam sebuah game ya. Contohnya Anda konsum, contohnya consumable adalah beli koin, beli gems. Ya, nanti bisa digunakan sebagai mata uang currency di dalam game nya untuk membeli item-item di dalam game. Non consumable adalah contoh in-app purchase yang produknya itu sifatnya permanen, tidak hilang, tidak bisa hilang, ya tidak bisa rusak begitu ya. Jadi terunlock forever gitu ya. Jadi kalau anda download lagi anda restore purchase dia akan muncul kembali. Kalau consumable bisa habis. Non-consumable tidak bisa hilang, tidak bisa habis. Contohnya apa sih non-consumable? Misalkan beli skin, ya skin untuk avatar Anda. Kemudian beli remove ads, ya fitur-fitur remove ads dan fitur-fitur yang lain yang yang bisa mengunlock secara permanen kemampuan di dalam gamenya. Model subscription ini mengharuskan Anda me apa ya istilahnya ya? mendaftarkan berlangganan begitu ya berlangganan suatu layanan di dalam game dan anda akan ditidak nominalnya sekian sekian dolar dalam kurun waktu interval tertentu misalkan sebulan setiap bulan anda ditidak dan seterusnya ya misalkan untuk battle pass ya di mana anda akan dapatkan keuntungan setiap sebulannya apabila anda subscribe di sini kita akan coba yang non consumable oke ya karena remove app itu sifatnya non consumable Uh, untuk deskripsi produknya anda bisa lihat lokal di sini maksudnya untuk memilih pasar siapa pasarnya apa untuk pasar Inggris US Amerika pasar Amerika anda bisa ketik nama produknya remove ads deskripsinya adalah uh, play play without ads oke okay. oke okay. kalau anda mau tambahkan translation yang lain silahkan anda bisa tambahkan di sini tekan tombol plus dan uh, misalkan saya ganti yang Indonesian, Indonesian Apple, title-nya adalah hilangkan iklan main tanpa iklan. Oke, okay. jadi nama produknya itu kalau pasar Indonesia. Oke, okay, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah Google Configurations dan Apple Configurations. Di sini adalah harga produknya, harga remove ads-nya. Uh, untuk Apple Configurations, Anda lihat price tier di sini, untuk Apple uh, Anda harus memilih tier-tier yang disediakan, Anda nggak bisa bebas mengetik harganya. Jadi misalkan yang paling rendah 0,99 US Dollar kita pilih itu sehingga bisa kita jadikan acuan untuk yang uh, Google, ya 0,99 juga. Anda juga bisa menambahkan screenshot dari item yang Anda jual, ya, tapi itu opsional kemudian ini tolong dicentang automatically initialize unity processing recommends, ini tolong dicentang di agar uh, library, ini uh, processing men-settingkan produk ini untuk Anda, tekan add product ya, maka produknya sudah dibuat Anda bisa menambahkan produk baru, kalau mau di bawahnya, uh, saya tutup aja. nah, oke okay. dengan demikian kita sudah punya satu produk, ya, produk ID-nya remove ads, Anda pilih di bagian produk ID Button tabnya adalah purchase, um, consume purchase, yes, dan yang bagian bawah, bawah adalah title text, description text, dan price text. Oke, okay. jadi pertama yang price text, Anda bisa drag button purchase yang txt price ini, Anda drag ke sini. Txt dash kita drag ke sini. Txt name kita drag ke sini. <tuh> Oke okay, ya, jadi supaya nanti terupdate secara otomatis. Oke, silahkan dilihat ya di play ya kalau Anda play seperti ini. Nah, ini um, tulisannya akan otomatis uh, berubah sesuai dengan produk yang Anda daftarkan tadi. Oke, remove ads, nama produknya play without ads adalah nama deskripsinya dan harganya 0,99 dolar. Ya. Tapi kalau diklik, klik, nothing happen ya teman-teman. Ya Masih baru, oh ini udah ada sih, cuman sangat kecil sekali. Oke, nanti akan saya zoom. Uh, lebih tepatnya, ini belum ada programnya belum ada programnya apabila diketik do you want to purchase uh, remove ads ya, yeah. environmentnya fix store buy atau cancel ya, yeah, nothing happen ya jadi belum, belum terjadi apapun oke, okay, seperti itu nah teman-teman, it, um, kalau Anda beneran live kan, tentu saja tampilannya tidak seperti itu, biasanya muncul apa muncul pembayaran begitu ya Are you sure you want to buy? Kemudian Anda bisa memilih mau bayar pakai apa. Oke. Okay. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita mau bikin programnya apabila tombol restore-nya diklik, apabila tombol price-nya diklik. Kalau Anda lihat di IAP button ini yang meng sebenarnya IAP button ini meng uh, button yang sudah Anda buat sebelumnya, button originalnya. Nah, dia juga meng Uh, beberapa event ya, dia punya beberapa event yakni on purchase complete dan on purchase failed di sini kita bisa menambahkan cantolan program, apa yang terjadi jika complete, maka dijalankan sesuatu apa yang terjadi jika fail maka ini akan dijalankan sesuatu oleh karena itu uh, kita perlu tambahkan sebuah script di sini klik kanan create c -sharp script. Uh, di sini kita beri nama store yeah. store .js, ya, tunggu beberapa saat oke, okay, store sudah kita akan cantolkan di se, di bg-dialog atau kanvas. oke okay, kayaknya saya cantolkan atau Anda buat baru, boleh ya, Anda buat baru juga boleh, saya cantolkan di canvas uh, store, ya, seperti itu oke, okay, store script oke, okay. selanjutnya kita akan mulai memprogram tombol, dua tombol ini, tombol restore purchase dan table price ya yeah.